buat Lintinger Indonesia Raya Merdeka-merdeka ya malam ini kita nyantai ini dengan Warisan budaya leluhur, lokal. Ini dunia Lampung itu. saya kasih tutorial Iya termasuk ya ini biasanya linting tangan sud, nah, ini sekarang pakai alat, Lah, baru dilakukan baru di <guluh> Suwak wow, enak, enak, enak. nah ini sih eh, ten. okay, ya susu eh kok susu susu ya mal, oh. oh. nah. jadi minum tua uh, ditemani oleh wing, hehehe, <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> jadi sekitar 80 sampai 90 batang seperti tingkat di ukuran uh, MB rokok mil ya. Sampai ya. ya. nih berada saat bicara mereka mereka. Merokok jangan takut mati. Kalau mati kan ada korek untuk hidupin lagi. Wah, koreknya mati. Sampai jumpa, ciao. Oke, lanjut.